Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel saya Fajar Setiawan Disabilitas Kali ini kita akan menunjukkan tutorial Memupuk kopi Sebelum saya tunjukkan tutorialnya Saya akan memberikan pengalaman dari saya sendiri Kalau saya memupuk kopi itu dalam setahunnya tiga kali yaitu antara awal bulan 6 kita pupuk Dan awal bulan 10 atau pertengahan pun nggak apa-apa Dan yang ketiga kita ambil di bulan 2 Jadi 4 bulan sekali ya para sahabat kita memupuk Dan kalau untuk pupuknya Kalau di bulan 6 itu kita cukup membuat batang atau pupuk yang murah saja yang seperti poska ataupun apalah yang kira-kira murah. Dan untuk yang bulan 10 kita gunakan NPK 1616 -16 seperti ini apalah saja. Dan yang ketiga di bulan 2 kita menggunakan pupuk seperti yang di bulan 6 tadi. Ya seperti itulah pengalaman saya Yang saya gunakan seperti itu Dan langsung saja kita Ke tutorialnya Dan seperti seberapa banyak Porsinya Mari kita simak bersama-sama Oke para sahabat Inilah tutorialnya kita Terutama kita bersihkan Di keliling Batang kopi ya Itu menurut saya yang paling bagus jadi pupuknya terkena tanah tapi jika ingin cepat tidak perlu dibersihkan asal rumputnya pun sudah terang seperti ini kita porsinya kira-kira saja ya para sahabat seperti ini segini lalu kita kelilingkan kelilingkan di batang kira-kira jarak satu jengkal dari batang kopi seperti ini ini sudah dipupuk ya para sahabat. seperti itulah tutorial yang saya berikan dan nanti kita simak semuanya yang setelah dipupuk ya para sahabat oke Para sahabat sudah selesai kita pemupukan dari hari ini ya para sahabat. Ini kita ambil cara simple, kita lempar-lempar saja pupuknya para sahabat. nggak pakai dikelilingin, karena menurut saya pupuk itu nggak akan kemana-mana di bawah kopi itulah. Jadi kita asal lempar saja. Suatu saat ada hujan pasti pupuk itu akan lebur dengan sendirinya dan turun ke tanah sendirinya. Baiklah para sahabat, nampaknya tutorial memupuk kopinya cukup sampai di sini saja. Dan Jangan... Satu pesan dari saya selalu semangat jangan pernah menyerah Selalu berusaha dan kita tidak bisa untuk menghasilkan yang terbaik Kita hanya bisa berusaha semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Salam dari saya petani muda Saya Fajar Setiawan Disabilitas Wabillahi taufik wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh